Oke guys, ku, Langsung saja teman-teman kita akan game inside. Dan kemarin teman-teman ya, kita sudah berhasil mengumpulkan sekitar 17 lah teman-teman ya. Dan sekarang kurang 3, teman-teman. Dan ini kayaknya akan semakin cari lagi teman-teman, karena kita bisa membuka pintu besar yang ada di sebelah kanan nanti teman-teman. Dan langsung saja teman-teman kita akan langsung menikah game inside satu. tuh kayaknya ini akan semakin menarik lagi teman-teman entar ya, gua atur kalau punya agak besar teman-teman. Oke, okay. uh, ini kan semacam yang kemarin katanya apakah sampai ya? Oh, nggak sampai nih, uh, atau gini Mungkinlah kita tarik ini sih teman-teman, kemungkinan ya. Kalau ini juga nggak bisa, wah, gua agak tahu tentang oke okay, dan oh akhirnya kita berhasil teman-teman ya uh, jadi kita harus bawa mereka bertiga ini ke sebelah kanan yang ada di atas teman-teman ya di lantai satu ya terus uh, semoga aja nggak ada motor sih teman-teman ya Bismillah. oke, yang lain kan ada di sini teman-teman oke, mari kita bawa semua aja teman-teman untuk naik ke lift ya ya nanti kita bisa langsung buka aja teman-teman gue penasaran banget sih yang teman-teman yang ada di sebelah kan oke, ya. ya, apakah semuanya udah naik oke, dan kita langsung aja ke lapisan. yang ini kan bawa tanah teman-teman ini yang satu, hai, hai, hmm. Oke kita tunggu sebentar teman hai, hai, hai, Ya Ya hai, hai, hai, hai, saya bisa gempas ya Oke sebentar gua tunggu dulu aja teman-teman Nah, karena kalau gini Kita bisa langsung aja Lari ya Oh, kayaknya kalau kita gempas Kita langsung tunggu Oke, sebentar Oh, jadi ini kita harus lari tuasnya lagi teman-teman Oke okay, kita cepat ya Nah itu kayak semacam apa ya teman-teman Kok bisa menghasilkan letakannya yang di desa? ya Bahwa juga gak tau sih teman-teman Karena sana gak kelihatan ya Tertutup kabut ya Oh, ini untuk apa sebagai atas dulu deh oh jadi oh gua paham sih teman-teman jadi itu untuk kita berlindung ya teman-teman jadi kita tunggu dulu Oke sampai di sini aja deh ini semoga aja cukup sih teman-teman kita berlindung dulu. Nice, banget ya. Oke, sebentar teman-teman. kita harus nyalain lagi, dong. ini nggak bisa dia, teman-teman. Ya, teman -teman. ya benar kan, teman-teman? Oh, jadi uh, kayaknya itu harus kita putarin ya. Wah wow, tapi cepat banget sih teman-teman. Hmm, ini gimana kan teman? Ini sebentar ya. Ah, nggak, sudah sudah. Kita terlambat sih. Uh, mesinnya terlambat dan kita naat gitu Ya kita terlalu berburu dulu ya Oh jadi seperti ini mungkin akan, akan. Okay. Kita nyalain aja deh Nah biar seperti itu ya jadi kemungkinan sih meledaknya kan, situ lagi sih teman-teman. Nah kan bener kan teman-teman Dan kita tunggu aja teman-teman. Itu kayak semacam ledakan apa ya? Oh akhirnya kita berhasil teman-teman ya walaupun sedikit agak susah teman-teman. Ah ini ah lama banget sih teman-teman untuk ini nya ya. dan kita uakirnya oh, juga berhasil. Ya. Oh kita harus dorong ini ya. Hmm, ini kayak semacam robot sih teman-teman. Ya kalian lihat ya, yang ada di sini. Kebaharan di sini kok gak ada manusia ya, yang kita nih teman. paham sih teman-teman jadi uh, jadi kita gak boleh sampai ke situ ya di IC teman-teman aku tahu sih jadi kalau kita ke situ kan gak ada apa besi teman-teman yang kan nanti kan bisa terkemas itu Ya kita terlambat sedikit sih teman-teman nah, kita kurang sedikit banget sih uh, Gue sih teman-teman Jadi kita coba aja teman-teman untuk yang Kita setengah aja ya teman-teman Nah kita setengah gini gimana Nah kan kalau ini kan enak teman-teman, Jadi kita kita langsung برو um, untuk aja teman ini udah apa? teman-teman. Wah, ini semakin susah nih, teman-teman. Udah, gua masih penasaran banget sih teman-teman itu. Ya. itu sih sebenarnya lembaga untuk apa sih bisa uh, kok nah, itu. kita coba naik atau turun oh kita turun Hmm, kita kemana lagi nih, teman-teman? Kayaknya semakin seru lagi nih. Oh, gara-gara oh. Oh, ledakan itu, teman-teman. dulu aja teman-teman ya lagi di sini oh kacang banget sih anak, -anak. lagi ini teman-teman ya Biar di sini ya sendirian Enggak tahu mau kemana lagi teman-teman ya. nah, ini ada jalan ke kanan dan ke kiri gua akan coba ke kanan dulu deh teman-teman nggak bisa ya Oh, gak bisa teman-teman. itu kebuka loh, teman-teman. Ternyata takut. Jadi mau nggak mau harus ke kiri ya. Kita coba berayun lagi, teman-teman ya. Oh, itu ada tua sih. Oh, jadi itu. Wah, gua paham nih ya, teman Ya aku menicoy dong. Oh jadi kita harus uh, Membuat kali ini terus berayun ya teman -teman. Jadi kita Berayunnya agak lama aja Teman-teman ya Kita tukar aja okay. Kita jangan terburu-buru gua kira itu langsung loh teman-teman jika kita, kita tuasnya kita uh, apa pintunya langsung ke aturan. ya ya uh, uh, aku salah sih teman tapi kok tetap aja teman-teman yang ada di situ ya uh, apakah ada sesuatu tapi kayaknya kita harus berayun, wak sih teman-teman. Eh, uh, gua ke bawah, gua ke paling bawah aja ya teman-teman. Ya, kita nggak bisa teman-teman kalau terlalu bawah. Oke, gua akan ini aja dulu ya. di kanan udah enggak ada apa-apa lagi sih, teman-teman. Pak adanya ini doang sih, teman-teman. Ini dia paling enak, teman-teman. Oke, okay, uh, apakah sampai, oh akhirnya sampai Oh, kita begitu melewati banyak rintangan sih teman-teman sini ya Jadi di dalam air lagi dong Ada jalan di bawah? Oh, ada jalan juga teman-teman Um, sebentar ini untuk apa uh, sebentar sebentar buat cek yang ada di kiri dulu sih teman-teman itu untuk apa sih teman Oh ada sih itu lagi dong teman-teman. Wah, gua males banget sih teman-teman itu ya. Apalagi kita gak ada. Oh, jadi seperti itu, teman-teman. Jadi eh wah, gua salah sih, teman-teman. Ya, harusnya di kanan dulu. mungkin hmm, itu di kiri ya. Oke, biar dia ke bawah dulu. Aduh. Oke, okay. nah seperti ini ya. Wah tapi gua males banget sih teman-teman. Untuk -teman. ketemu yang ada ya. sebelah kanan nih lah teman-teman. Apalagi kita nggak ada kayak center gitu. Ya kan cuma takut sama Cahaya ya. Okay, jadi gua gini. Okay, kita lompat ya ah gua coba aja sih teman-teman ya kalau meninjau ya udah ya oh kita harus cepat teman-teman ya jadi seperti itu wah kau paham sih teman-teman bawa deh oke jadi kita ke sini lagi sih teman-teman ya uh. biar biar jaga menjauh dulu dah teman-teman oh apa kita harus ke atas sih aku coba aja deh oh kita harus ke atas teman-teman Uh, Oke, okay. setelah ke sini kita kemana? Uh, Benar juga sih teman-teman. Uh, Di sini, ngapain nah, dong? Oke kita harus ke atas ya Tuh untung aja ya Wah aku enggak mau sih teman-teman untuk ketemu Jangan dia lagi ya Nah uh, jadi kita nggak boleh berayun Teman-teman karena kita berayun kan nanti Lama teman-teman ya kalau kita ke atas kan nanti Kita bisa mendekati punya ya Oke kita coba lagi teman-teman Oke eh, cepat ya Oh ini aja ya uh, Ini untuk apa dong Oke okay. Terus Ini nanti kan bisa ke kanan oh nggak bisa teman-teman dengar mak sampai di situ ya jadi uh... wah ini rantai susah banget sih teman-teman beda banget ya sama tali ya Terus kita kembali ke sini lagi ya aku men mencoy dari sini teman-teman Oh kok gue responnya di sini lagi teman-teman Oh enggak teman-teman ya ternyata dia cuma dia juga di dari belakang ya Oke okay. coba ke kanan deh agak bisa teman-teman uh, gimana ya hmm, gue juga bingung sih di sini teman-teman kita harus bicara kejaran sama dia ya Oh atau mungkin kita gini, teman-teman. Oke, kita berayun ya. Wah, buat syaratnya sih agak ke bawah sih, teman-teman. Oke, kita coba aja ya Naik deh Oh, jadi seperti itu teman-teman uh, Jadi Bahkan gini, bahkan turun ini ya kita Berayunya Ini aja teman-teman ya Mau okay, aja bisa sih, teman-teman. Oke, okay, apa habis saya? ya? Wah, tetep aja, teman-teman. Tetep aja nggak bisa ya. <tuh> Wah, Kita gak bisa ambil sesuatu gitu untuk uh, perhatian, gitu loh, teman-teman. Oke, kita kesini aja. Nice banget ya? Oke, kalau kita nggak bisa, gimana nih, teman-teman? Eh, sebentar ya. Oke, baiklah, teman-teman. Kalau -teman. uh, udah uh, tadi ada sedikit kendala, ya, teman-teman. Tapi sekarang udah ada sih teman-teman ya. Dan kita langsung aja lanjutkan ya. kalau waktu kita cuma 4 menitan aja teman-teman ya karena kemarin gua di video kemarin gua aman itu sampai 30 menitan teman-teman. Gua di sini ada satu trik sih teman-teman. Kalau nggak tahu gua wah gua nggak tahu lagi teman-teman mau. Eh ya. uh, coba gini deh. Oke, okay, dia kan ke di situ teman-teman. Mungkin ini untuk uh, kasih kita jeda ya teman-teman. Oke, okay, dan kita langsung aja ke sini. Uh, kemungkinan sih dia agak jauh di sih teman-teman. apakah sempat? Oh, untuk ngajak sempat sih teman-teman ya. Oh, gua agak mau berusaha sama dia teman-teman ya. semoga aja uh, nanti nanti gue mau lagi sama dia sih teman-teman itu ragat banget sih teman-teman ya. Wah kayaknya yang di kanan ini kayaknya mau jatuh deh teman-teman. Yang besinya ya. Oh bener kan? Oh untung aja ya kita berhasil teman-teman ya. Hmm, di sini ada apa dong? Oh, bentar teman-teman cek dulu checkpointnya ya. Dan baiklah teman-teman untuk game insight sampai di sini terlebih dahulu. Dan seperti kalian lihat ya, gua berhasil melewati uh, eh, uh, semacam ya bentuknya seperti manusia sih teman-teman ya. Ya kemungkinan itu monster yang ada di bawah air sih ya. Yeah. Nah, itu sangat kesulitan banget ya teman-teman Wah itu harus uh, gak tahu lagi mau gimana lagi teman-teman dan akhirnya gue uh, ketemu satu trik ya ya untung aja gue tumpah sih teman-teman kalau gak sih gue gak tahu mau gimana lagi sih teman-teman dan terima kasih yang udah menonton dan kita akan ketemu lagi di next video dadah